Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam mahasiswa. Uh, pada kesempatan hari ini saya akan uh, memaparkan uh, tentang deskripsi mata kuliah uh, pemrograman algoritma dan pemrograman. Uh, mata kuliah adalah salah satu mata kuliah uh, program uh, PDK, pembelajaran daring kolaboratif bersama dengan Universitas uh, Muhammadiyah hadiah ashram. Uh, pada kesempatan ini bahwa pembelajaran kolaboratif uh, ini uh, dengan menggunakan uh, uh, sistem learning yaitu menggunakan ilumat e learning universitas mendekati dari yaitu uh, pada tampilan awal login maka akan tampil seperti ini di akun mahasiswa maka nantinya akan memilih pada uh, kuliah algoritma dan pemrograman. Sekian. <tuh> Di sini kita akan melihat pada hari ini saya akan menjelaskan tentang gambaran mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi mata kuliah algoritma dan pemrograman ini adalah salah satu mata kuliah dasar pada program studi pendidikan teknologi informasi yang akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar pemrograman yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian capaian yang akan dicapai dalam uh, mata kuliah ini ada uh, adalah yang pertama adalah uh, bertakwa kepada wa Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap berkemajuan melalui pengalaman Islam dan keilmuatan. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya kian uh, secara mandiri dan berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah mampu menguasai konsep algoritma pemrograman uh, untuk membantu dalam pemecahan masalah. Kemudian dari capaian CPL ini akan diturunkan ke dalam capaian uh, pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari yang pertama adalah uh, menunjukkan sikap berkemajuan melalui Pengalaman Pengemalan alias Kemudian yang kedua Menyerahkan sikap bertanggung jawab Atas pekerjaan di bidang kealiannya Secara mandiri dan berjamaah Kemudian yang ketiga menerapkan konsep algoritma dan pemrograman Untuk membantu pemecahan masalah Selain itu Sistem penilaian pada mata kuliah ini Yaitu Ada penilaian tugas Atau kuis Kemudian ada nilai UTS, kemudian ada nilai tugas, UAS, dan uh, yaitu terdiri dari kuis, dan penugasan, kemudian ada uh, ujian ekspresen, sehingga totalnya nanti ada 100% untuk bobotnya. Uh, kemudian dari nilai ini nanti akan dikonversi ke dalam uh, nilai uh, bobotnya. Ini bobotnya ada uh, ada A, kemudian A, minus, kemudian B. plus. Kemudian b, d, d minus kemudian c, c plus d dan e. itu kemudian sistem pelajaran di mata kuliahnya adalah pembelajaran yang adalah pembelajaran si kromat langsung atau nanti akan fokus uh, di dalam uh, pertemuannya, bisa nanti bertemu dengan uh, menggunakan virtual, yaitu menggunakan zoom dan Google Meet. Kemudian nanti asinkron asinkron mahasiswa tetap bukannya ke dalam sistem pelumat jadi semua aktivitasnya nanti dilakukan dalam pelumat misalnya membaca materi media, media presentasi kemudian video kemudian misalnya mengerjakan kuis kemudian nanti presensi dari kehadiran dari Mata kuliah adalah kita melihat aktivitas yang ada di dalam uh, algoritma tersebut. Saya kira itu yang dapat uh, saya sampaikan pada uh, perkuliahan uh, algoritma dan pemrograman untuk uh, pengantar uh, deskripsi mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kemudian <tuh> yang selanjutnya adalah. Uh, penanggung jawab uh, dosen penanggung jawab mata kuliah ada tiga orang, saya sendiri uh, dari SPD MPD kemudian ada Muhammad Akwar Yassin, uh, STMT kemudian ada Rahmatul bin, Rahmatullah bin Arsyad SPD MPD, dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sono. saya kira itu yang dapat saya sampaikan uh, saya beri asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh